Menasang, kombank, kisah kisahnya rup. Oke, okay, Menasang, Ogen Kibeska, apa kabar? Nah, kali ini masih lagi kita di Oktober dan karena masih oktober juga ya. ya, ya mm, nah, kali ini kita spesial sekali seperti yang. Kita udah omongin minggu lalu. Kalau minggu ini tuh kita bakal ada salah satu e, teman kita dari kiseki yang akan menceritakan ternyata dia juga punya pengalaman mistis saat bekerja di Jepang selama tiga tahun. Gitu. Nah itu di sini kita sudah ada Musang dan juga bis-bisnis. Yes. Nah, nah nanti untuk kebetulan ceritanya itu dari Wisnu iya. jadi pengalonis di ya. sini Benar sekali, ya. ternyata ee, di balik kemodernan Jepang yang itu mungkin kemarin di video kemarin juga padahal juga nggak nyangka juga ya, nggak iya. nyangka juga Imam ya. juga nggak juga kalau ternyata apa di tuh sebenarnya juga biasa aja ya, hmm. di tuh aja gitu. Terus tapi ternyata dibalik itu semua masih ada juga yang mengalami gangguan-gangguan mistis-mistis atau supranatural. Nah, gimana nanti ceritanya kita akan ngobrol-ngobrol sama nah sumbernya langsung kita terang gitu. ya, Untuk sebelumnya aku mau tanya nih kalau untuk Imam nusantara sendiri sebelumnya pernah kalau di sana ada cerita juga nggak? Seperti kira-kira soal apa nih ceritanya? Tanggul yang saya lihat. <laughs> itu oke okay. itu imam saya mengalami sendiri juga ya pas waktu pulang sepulang kerja mm -hmm. itu kan <coughs> uh, pabrik saya itu di atas mas mm -hmm. itu pabrik manufaktur kayak untuk uh, gitu, interior rumah model Jepang mm -hmm. nah itu pastikan di atas karena bantuk, apa untuk uh, apa supaya limbah-limbah tersebut tidak apa tercemar ke wadah Nah, itu pas di atas, kayak di gunungan. Itu kan kita pulangnya pas itu, pas lembur. Saya sama teman saya, tiga orang, yang satu itu sudah pulang, yang dua tinggal saya sama teman saya. Kuhai saya, itu harus itu kan wajib mengunci pintu. Nah, itu pas di sana, itu saya, itu di belakang teman saya. Pas nggak jauh dari apa pabrik itu ada OHK Coba OHK kan? itu seperti okay. nah, kuburan lah OHK oh, ya? OHK itu kuburan saya Nah, pas waktu itu kira-kira jam setengah delapan. Nah, itu teman saya duluan Saya itu di belakang Terus, pas di kiri saya itu ada uh, apa kuburan Terus ada uh, jalan itu tiga arah saya kesini, nah pas di samping sini ada kayak wanita, terus saya juga nggak itu nggak habis pikir, malah kok, kenapa kok wanita tengah malam, ya nggak tengah malam sih, malam-malam masih berkeliling, okay. ya masih berjalan itu, tapi dia menghadap ke sana kayak pakai baju kimono, tapi kimononya nggak jelas juga, soalnya itu kan malam, nah itu dia itu noleh ke saya itu dia senyum. emang kalau pas saya lihat itu cantik sih. Tapi lama-lama dia ya, itu membuka ininya apa mulutnya. Nah itu selebar segini oh, ah. Itu jangan-jangan ke Cirebon nih atau di sini Itu, iya. itu <laughs> enggak ditanyain. Untung enggak. Untung ditanya. <tutup> kalau Jepang itu nggak nggak peduli. Karena yang kehadiran hmm. Jepang itu enggak peduli. Baru Terus, kita pas kisah ini kan tahu uh, apa kunci sake online itu. Uh, oh baru barunya ya. Nah, baru enggak. Oh berarti nah, itu, itu pas, pas sebelum pas ketemu itu reaksinya gimana itu? Reaksinya kalau mah saya biasa aja. Biasa aja. Kok uh. oh, bisa biasa aja ya? Oke. Okay. Ka, uh, kagetnya itu cuma pas itu dia buka itu itu yang apa? segininya mulutnya terus dia tuh tapi senyum. gak pakai masker kan? enggak, enggak. enggak. cuma diem terus muka mulutnya ya itu dia... namanya gini kok oh my badan ah, gitu ya hmm, terus itu langsung senyum pertama itu senyum hmm. biasa tapi lama-lama dia buka mulutnya itu lebar hmm. harusnya itu pas waktu aku mau pulang ke Indonesia jarak antara 3 bulan atau enggak 4 bulan 3 bulan sebelum nah, sebelum aku pulang ke Indonesia oke itu di HK nah, ya semacam salah satu juga sebelum kita nanti masuk ke cerita utama kita pada malam hari ini itu di nah, YouTube ternyata juga imam ya usman juga pernah mengalami juga ya di ya. sana itu tuh sebenarnya berarti sama aja ya di sana pun itu tuh kayak uh, di balik kayak atau kemajuannya jepang itu tuh ya. ternyata juga memang masih banyak jatanya. ya iya Karena di cerita Wisnuza, kemarin artinya kita juga, cerita-cerita ya, Wisnuza hmm. ya ternyata juga mengalami dan itu parahnya lagi, itu tuh hampir setiap hari ya, saya, nah, bos saya tuh, enggak, apa, sedikit ya, mengalami ya, mengalami ya, mengalami ya, mengalami ya, mengalami ya, mengalami ya, ya, mengalami ya, mengalami ya, mengalami ya, mengalami ya, mengalami ya, mengalami ya, mengalami ya, mengalami apa di depan itu juga ada dunia nah bos saya itu ada percaya dan ada enggak karena pas waktu kecil bos saya itu juga melihat sendiri tapi bukan bukan itu yang saya lihat tapi di dekat Ohaka, di dekat kuburan itu ada semacam ike kecil ike itu kayak danau itu disitu itu pas dikuras uh, kuras itu apa? kuras airnya itu kan banyak sekali, kan Nah, bos saya itu pas waktu kecil mengambil ikan itu hmm. sama teman-temannya. Nah, terus pas waktu diisi air, hmm. itu e, mitosnya e, bos saya cerita, itu mitos zaman dulu itu kayak di situ ada anak, anak kecil atau pokoknya pas waktu zaman dulu anak, -anak kecil itu terbiasa jatuh. Terus setiap kali dia muncul, itu cuma segini, terlihat matanya di, Danang, di, di, Danang. Ya. di Jadi orang yang mau mancing di itu atau mau cari di itu harus pada nanti uh, ada apa kayak hantu itu hantu. ya. Hantu, ya. Itu hantu. Itu, hantu itu muncul hantu. itu aja. Hantu. Hantu. hantu itu muncul enggak nggak itu nggak apa nggak mengenal hari katanya sih si. uh, bersih. Itu bisa malam bisa siang bisa apa sesuka dia. Pokoknya itu nggak tahu kenapa yang lihat pasti yang nggak tahu apa yang terjadi itu enggak tahu ya, yang saya cerita cuma hantunya itu cuma segini doang jadi itu, itu? itu semuanya di bawah air ya itu berarti ya di ke, kelihatan di atas air, ya, air cuma segini dua gitu. itu saya cerita sama itu teman saya eh, kohesanya ya, itu ya percaya gak percaya sih tapi, tapi itu yang mengalamin kan? bosnya juga ya itu cerita dari cerita bosnya, bosnya. Jadi, setelah ya no? setelah Musan cerita, cerita yang ayat ayat, ayat. terus saya cerita terus bos saya itu cerita ya, seperti itu jadi berarti bosnya hmm. udah pernah lihat juga dong ya, tentunya yang tentunya yang itu yang separuh iya. aja itu iya kan kita pas uh, apa itu keluar dari masjid kan sering saya sama bos itu lingwati danau nah pas lingwati danau kita kita kan kalau ya, berarti bosnya udah pernah lihat sendiri ya? Hmm, itu kalau untuk lihat sendiri enggak tahu ya. Hmm, yang, tapi yang memang jelas itu cerita dari bosnya hmm, gitu ya. bosnya itu cerita itu, itu. di danau itu. di danau itu dulu saya apa ada cerita kayak gini kayak ini nah pas waktu itu juga kayak itu sih nah, kayak teman-teman itu seakan-akan ya apa? gitu loh, si, si gaduhnya hmm. tersebut okay. Kayak, ya itu sih, ya? Kalau menurut saya sih, nggak begitu serem Kalau hanya depan kita, tapi Nggak tahu kenapa ya, semenjak kita pas kisah gini Kita bahas tentang mistik Kok jadi, kayak gitu ya kayak, Oh, berarti yang saya gitu tuh beneran hmm. gitu ya, Oh jangan-jangan itu tuh kayak itu, gitu hmm. gitu ya hmm. kayak versinya kan juga masing-masing kan okay. okay. Kan? Ya. Mungkin, jadi, iya. Mungkin, iya, jadi iya. <laughs> iya. Oh, okay. Okay. kan kita Jadi, gak ada. begitu ada. mungkin begini kalau kan kalau kita kan di Indonesia ada. identik dengan Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak jadi Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. kan ada. Gak ada. ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Oke, itulah salah satu itu ternyata banyak juga ceritanya sih. Oke, nah ternyata kan banyak ya tadi cerita jadi hmm. itu tapi untuk uh, kita langsung masuk aja di cerita kita yang utama hmm. pada malam ini itu kan dari Wisnu Sang ya kemarin kita habis uh, ngobrol soal September ini ternyata juga uh, mengalami juga nih kebetulan Wisnu Sang mengalami dan itu tuh setiap hari dan itu tuh karena itu kejadiannya di tempat tinggal tempat saya tinggal sendiri. Di, sini, di sana pas, pas di Jepang ya nah itu langsung saja nih bu uh, Ismunsang langsung sharing ke Minasat semuanya jadi itu kalau dari sini sih. tempat tinggal saya itu itu asrama ya mas hmm. itu sepuluh rumah tapi jadi satu kayak yang Mas Ismunsang itu okay. itu dua tingkat dua tingkat ya jadi ah. itu sepuluh itu semuanya dua tingkat oh, ya. jadi satu itu mendep berderet gitu Terus sampingnya itu Nah, katanya ini, kalau beses-besesnya, katanya itu, dulu itu bos saya itu beli rumah dan juga tanahnya itu yang buat asrama itu dengan harga murah Tapi katanya juga gara-gara di salah satu apa, ruangan di rumah itu ada bekas buat gantung diri Aduh. Itu ya, murahnya tuh ada sesuai sesuatu ada oke, oke. Tapi kalau di awal-awal, kita dengar cerita itu nggak begitu alat Sini, gitu. oh, oh jadi itu memang dari awal oh, udah ada cerita, udah ada cerita, udah ada cerita Tapi kita ala, ini negeri orang bukan negeri kita, jadi tentunya okay. pasti juga kalaupun ada juga, juga mungkin interaksi sama kita kita <tanda> orang luar gitu. Oh iya gitu. Okay, gitu, okay. gitu Budeaman gitu, gitu. Jadi yeah, gak ada takut ya, takutnya ya. gitu. Pertamanya. Tapi kok apa namanya gak senang berapa lama itu adalah gangguan-gangguan dikit. Mulai dari apa itu namanya kan itu kan. Tingkat dua itu, nah, ada bangunan di apa namanya itu? Di berapa ya, saya itu? Ya, tangganya itu dari kayu, pas. dari kayu. Uh, Oke, okay. buat ke atas. Nah, itu tiap malam itu kan satu kamar, apa satu rumah itu dihuni tiga orang. Uh -huh. Saya dan sama teman saya juga ini. Uh -huh. Udah di atas semua waktunya tidur, itu kayak ada orang naik. Tangganya ini kan, tahu tau kan, Tangganya uh -huh. itu apa? pasti keluar bunyinya. Iya, uh -huh. itu pertama. Iya, kalau... apa namanya? Pertama sih, aduh apa ini, pada bikin pada, pada, denger itu kan, ah. semuanya belum tidur terus pada bengong gitu, ada yang datang ah, gitu. terus ditengok ah. gak ada orang, gak ada orang ah, Pertama okay. itu oke okay. terus terus lagi itu, apa namanya itu, yang pengalaman saya sendiri ya, sampai sa sampai saya itu loncat gitu loh kaget oh, yeah. kan gitu itu malam-malam ya. itu, ketemu saya itu badan rumpur semua hmm. jadi di, lupa di asrama saya itu Baru saya doang, yang di kamar saya yang tinggal saya di nomor satu itu Kan mau masak ini mas, saya baru motong motong bumbu di ruang bawah Kan ruang bawah itu dapur sama kamar mandi, hmm. sama ruang tamu Motong-motong gini -motong tuh, di sebelah saya itu ada bayangan itu melewat Aduh Dan itu ditangkan itu sampai dingin itu lho, oh. rasanya itu lho. Terus nah, gara-gara nah, dingin sama lihat kelihatan itu aku langsung loncat bawa pisau, aku gini gitu respon malah ya umpahin oh, gitu. Iya. Gitu, ya. gitu. Oh, iya. gitu, itu apa itu gitu, agian gitu itu sempat nira itu orang apa apa gitu nggak atau memang ngira feeling ah ya. oh, ini ada refleks aja, oh, oh ya. ini refleks aja langsung loncat loh, mm -hmm. terus abis itu aku setel kosindaran, masalah dia tahu atau enggak, nggak mudah, oh, <laughs> ya. <laughs> <laughs> saking takutnya gitu loh aku setel kosindaran okay. okay. sambil masak ya, okay. hmm. terus ada lagi itu apa kejadiannya itu yang aku sendiri ya. Terus teman aku ini yang orang Cilacap ini, dia itu orang yang paling penakut mas Oke. Okay. Jadi kalau tiap malam dia kebiasaan itu apa? perutnya sakit. Oke. Nah, sedangkan kalau dia tidur paham, malam ya? Enggak berarti kalau dia tidur sekian gitu ya. Oke, okay, terus, terus apa namanya? Kalau tiap ke toilet tuh dia itu minta dianterin susahnya itu, okay. <laughs> terus kan ada kejadian juga itu sebelumnya itu dia itu mandikan malam-malam hmm. kan lembur kan sampai malam sampai jam 9, sampai jam sepuluh gitu baru pulang dan lainnya itu aku, dua temen aku sama teman yang satunya itu kan udah di atas hmm. di kamar itu yang satunya kan baru pulang mau mandi ini di bawah, okay. kan biasanya pakai ofuro berendam gitu, oh, iya. nah waktu dia berendam itu katanya dia itu diketawain sama cewek, oh dan itu asrama cowok nggak ada ceweknya sama sekali, itu full cowok ya? Iya full cowok Khusus cowok ya okay. langsung dia lari Mas belum pakai baju apa-apa lari kayak lari oh, oh, oh, terus gimana gitu reaksinya orang yang lihat dia lari yeah. <laughs> geli geli geli, <laughs> geli tapi juga bertanya-tanya dong orang kenapa sih kamu tuh kenapa ya yeah. terus dia bilang gitu ada cewek cowok cewek cowok cewek, oh, okay. cowok ya cowok dari mana? Gak, begini oh. gitu Gak mulai gak beres ini nih kalau ada cewek terus. Nah, semenjak itu dia kalau malam minta diantarin ya, oh, di oh, jadi sebelum itu kayak masih masih oke okay, ya, sama nah, dia masih oke okay, ya. Terus gara-gara itu kejadiannya diketawain cewek gitu. Oke. Itu berarti berarti kalau Wisnu itu yang pertama okay. juga yang itu ya, yang hmm. mas-masan gitu iya. ya. Di gitu gitu. itu kayak di berarti di dapur gitu ya, di dapur. gitu ya makanya uh, kenalannya kayak aduh kenalan gitu ya dan anehnya itu cuma terjadi kalau di musim panas mas musim panas nah, soalnya itu itu emang udah maksudnya ada, itu udah tradisional udah maksudnya kak udah tahu berarti setiap musim panas ada gangguan gitu ya iya mungkin kamu sendiri juga tahu ya misalnya, kalau apa orang Jepang itu kan ada habitasnya kalau, kalau musim iya. panas itu kayak ada itu ada obong, obong juga ya uh, ada obong itu matsuri itu, itu obong kan itu kan kalau setahu juga itu tuh kita harus kayak bikin perapian ya bikin perapian terus nanti kan asapnya itu bisa membimbing roh-roh leluhur -roh yang mau kembali ke pulang atau ya. yang mau berkunjung gitu ya oke okay, oke okay, oke okay. berarti emang kayaknya mungkin gara-gara okay. emang summer itu juga apa idetik dengan itu ya berarti ya, iya. Oke, karena aku jadi ingat juga sih karena di summer itu dulu aku juga pernah ada kayaknya baca apa lihat gitu ya iya, itu tuh kan malah iya, aku mau kalau kayaknya. oh itu kayak kita mau lilin setiap musim panas kita tuh ada 100 orang terus lilin sambil nanti baca <laughs> baca film moe baca baca cerita orang hmm kita baca cerita horror terus nanti setiap selesai cerita di tim liling atau gimana itu aku pokoknya sampai itu gimana aku lupa itu juga kayaknya itu tradisi itu juga pas summer ya, gitu jadi memang pas summer ya, ya dan terus, terus dengan itu ya misi, misi campur terus setelah itu nih kan itu kan masih seputar kayak gitu ya kayak apa namanya di kayak bayangan terus diketawain gitu ya setelah itu ada nah, ada, ada nah, itu enggak sih iya, yang lainnya itu menunggu saya ceritain lah ternyata itu waktu kita ini ya yang kan itu kejadiannya itu di kamar satu di paling ujung kamar saya hmm. itu yang lainnya kan tinggalnya di sebelah sebelah sebelah itu tiga orang tiga orang kita bagi cerita itu kemarin gini gini gini gini gitu kan ternyata ada kakak kelas yang udah lama di situ itu loh yang udah jadi teman bosnya iya tuh mau oh, oh cuma kalian kalian mending cuma digituin dulu senpai-senpai kalian tuh yang pertama tinggal di sini itu ada kejadian sampai kontak fisik katanya. Oke sebentar sebelum ke cerita senpanya ya hmm. yang tadi kontak fisik ya itu ada gangguan lain nggak yang dari uh, Wisnu sendiri gitu atau memang sebatas uh, ketawakah atau apa? yang paling sering itu tangga itu. Tangga ah, gitu ya, itu ya, suara orang yang menganggap mulai kita Dan itu juga seringnya di summer juga ya, ya? di musim panas ya Oke, terus lanjut ke cerita yang saya tanya tadi Nah itu yang kontak fisik itu ya Itu katanya kan, kan dulu kan buat saya itu kan Kalau ngambil orang tuh enggak sebanyak yang waktu saya di sana ya Kalau waktu saya di sana itu ngambilnya serang-serang orang Satu kelompok itu, satu, satu angkatan, ditangkatan gitu ya nah, Kalau dulu, dia ya itu ngambilnya cuma tiga, dua, dua orang itu kan jadi dari sepuluh rumah itu cuma dihuni tiga sama dua orang itu kan ii. mas, kan banyak yang kosong jadinya. Nah itu ada salah satu sensasinya itu waktu tidur. Dia itu kakinya ditarik, pegang oh. terus ditarik. Oh. Hmm? Itu sampai setelah jam hmm. tuh ya? Enggak, nggak cuma. kan dia tidurnya di, kayak oh, mati, di, di putong oh, itu, okay, di putong yeah, <laughs> yang kayak gitu itu, kan ya. Itu dia tidur sendiri mas, oh, oh, oke. Okay. Okay. Jadi teman teman yang lain itu. Belum pulang, katanya. berarti kan itu tiga orang ya? Ah. berarti yang dua itu nggak belum pulang, dia tidur sendiri dan dia, dia itu ditarik itu sampai bergeser itu soalnya. Jadi dia tahu, ya. sampai dia kebangun itu, uh, tapi nggak tahu ya. Itu sosok yang sama, tangga juga nggak tahu karena ya, nggak wujudnya, benda wujudnya. Ya. dan juga itu ada lagi. Itu cerita kakak kelasku, sih uh -huh. kakak tinggal Kupas itu dia kan tengah malam itu kan mau ke toilet lagi tuh oke okay. dia turun tuh dari kamar kan lantai dua. kamarnya tuh sama kamarnya yang sentai nya? beda beda di kamar nomor tiga oh. saya nomor satu oh. nomor ujung dia jadi kasar? Nah, saya nomor satu ooo oh. kalau saya itu kamar nomor, nomor tiga oke okay. nah dia turun cek cek cek cek tuh tau tau itu ini apa namanya itu westafel itu mas kerennya itu buka sendiri oke ini kan dia hmm jadi itu kayak interaksinya benar-benar Sampai itu ya? Iya, sampai segitunya, tapi biasanya kamu di Jepang itu, di asrama saya pun sama, keran itu bisa juga sendiri Itu seri-siri, ya? itu memang keran ajaib dari Jepang atau memang itu kita nggak tahu ya, iya. <laughs> okay, okay. Tengah, malam, tengah malam itu pasti ada yang paling nggak satu, itu. nah ditanyainlah itu apa, semua nah, ya, ya, yang ada disapa yang yang apa yang enggak keran enggak ada ya enggak umat-umat masalah juga enggak ada yang merasa buka di dunia ini. itu orang itu sudah tengah malam kan? Kalau untuk keran itu pasti kebanyakan di semua apakah sama atau mana enggak. Kayak alami. Tapi itu memang bukan karena kerusakan ya. Mana saja sebenarnya siapa tahu kan tadi silater itu kepalanya yang sibuk berapa ya. Kan siapa tahu gitu loh, oke oke oke kayak, kayak, kayak, kayak, kayak, kayak, oke oke kayak, kayak, kayak, kayak, kayak, kayak, kayak, gitu <laku> <aduh. g rifle> kayak, okay, okay. ya. gitu ya kayak, kayak, kayak, kayak, gitu ya. kayak, kayak, kayak, kayak, kayak, kayak, kayak, kayak, kayak, kayak, itu kayak, itu kayak, kayak, kayak, kayak, daguanya setiap manusia panas. Yeah. Jadi terus gimana dong? Kan itu kan udah tahu ya kalau hmm. itu ada ada lagi yang lebih parah gitu sebelum itu? sih kayaknya yang parah Sampai-sampai ditarik gitu uh. ya. Kalau untuk pula yang ada yang pernah kayak selebatan. Gitu. Kalau pas yeah. susah selebatan itu enggak jelas juga ya? Enggak, cuma kayak gitu. Oke, oke. Dan desa desa itu aku kan sama satunya, sama gua saya itu. Emang bener dulu ada yang gantung di sini. Terus dia tanya kenapa terus anak-anak itu pada cerita ada gini gini gini gini gini. Enggak apa apa itu yang punya sih biarin gitu katanya. Terus diceritain sama bosnya tuh gantungnya aja di kamar kamu, Teman di kamar saya, di kamar nomor satu iya. Nah makanya itu, waduh, waduh. habis waduh. tahu itu tuh nggak suasana gimana ini? tidurnya tuh nggak nyenyak gitu lah. kadang saya tidurnya tuh empat itu masih berapa tahun? masih satu tahun. Aduh. masih dua tahun lagi. tapi untungnya di tahun terakhir saya dipindahin kan? dipindahin ke daerah yang masih satu provinsi. tapi di daerah lain gitu. jadi itu saja. tidak perlu di daerahnya. daerahnya aja di Sakaide, Sakaide kagawa ken. ini kagawa ken. Sakaide Sakaide. apa tuh sama saya itu agak ya termasuknya pesisir belakangnya sawah terus pegunungan terus tuh di pinggir pant laut lah Berarti kayak kota-kota yang... itu jauh agak okay. okay. pinggir gitu sepi. ya sepi sepi juga kalau itu paling mantap mak sih oke itu tadi berarti nah itu kan tadi dibilangin <tabungan> itu benar kira-kira beneran atau bercanda sih bosnya tadi saconya tadi bilang kira-kira mungkin beneran bener okay. nah, itu tadi belinya rumah ya berarti beli rumah jadi ya? iya rumah jadi tapi oh. alhamdulillah sekarang udah dirobohin oh okay. iya mau dibangun baru tapi udah katanya udah proses insya teman saya juga oh, udah ada yang sana oh, lagi okay, gitu. okay. balik kesana lagi okay. itu itu sempat penempatan itu juga apa iya lembatan terus satu sama saya Oh oke okay, okay. itu tadi kan katanya gangguannya kan setiap musim panas nih manas, ya. itu tuh Poses. ada cara-cara yang di sana kalau penghuni-penghuni sama temen-temennya yang memperbis Sang buat mengantisipasi nggak sih? ada itu gimana caranya? biasanya sih kalau di kamar saya kita minum sambil nyanyi-nyanyi minum apa nih? minum alkohol lah oh, minum ya. apa lagi? minum air putih kamu takut lah! terus, hahaha, apa? Iya, biasanya sih gitu. Tapi bisa mengurangi rasakan kalau ya, biar apa itu tingkat keberanian kita itu meningkat gitu. Abu gitu, ya. bisa ngantuk juga ya. Nah, itu salah satu <gay> ya, Cuma, kan Iya, itu kan ada orang kan, ya kan biasanya efek kohol kan beda-beda ya. Bikin, ya, tapi temen aku juga ada nih, kalau aku tuh malah bikin malek, nah itu mungkin bisa repot juga ya <laughs> Oke, okay, itu sambil nyanyiannya -nyanyi, gue menghibur diri ya bisa main kita minum salep musik gitu Besi itu aktivitas di, aktivitas di, apa namanya, di asramanya ya, tuh seringnya pas jam berapa sampai jam berapa sih kan itu kan kerja juga kan, itu kalian kalau kerja biasanya sih malam sih mas. Sekitaran dari jam berapa ya? Kalau misalnya pulang cepat itu jam udah di asrama pacar ya kalau lembur ya nggak nggak mas kalau saya pun lembur kadang jam 1 malam baru pulang juga eh, iya. tapi mending lembur dong kalau pas natsi eh, iya iya, iya. <tuk> nah, iya. juga kalau harus lembur pulang masuk tidur <tuk> aja udah <tuk> kecapean udah <tuk> nggak nggak itu nggak nggak gitu. kepikiran nggak gitu. pikiran masa ya. bodoh lah gitu kalau ada suara pun mas pasti nggak pikir ya, ya lama-lama juga terbiasa mas mau ada oh, suara okay. orang naik Soalnya latar kagina gini iya. udah biasa betul, betul ya. Tapi kan untungnya enggak sampai menampakkan nah, ya. Itu. Nah itu untungnya ya. Oke. oke Lagi itu daerah di daerah. Oke. Oke. Dan mungkin jika. bisa dimasukin fotonya. Oke. Okay, Asli ya apa-apa ya. Oh, ya. Tapi nanti saya juga cuma ngambil dari ya. Google Street sih soalnya yeah. file-nya udah hapus di HP saya. Lagi kan udah dirubuhin juga kan. di apa-apa Nanti coba nanti di sini ada kasih ya Pak Editor ya nanti di sini. Oke, itu jadi ceritanya itu ya. Hmm. Ternyata, dan itu hampir setiap, apa namanya, sebagian musim panas yang lebih hmm. kayak gitu gitu. Terus tadi di Imam Musang juga ada cerita soal yang kayak semacam kunci sakit online. Tapi ya. kan waktu itu Imam Musang nggak nggak ya, ya gak, kalau gak, itu, itu kunci sakit hmm. online ya. Dan teman saya, saya kan juga nggak melihat ya, kalian. Okay. Itu kita ya itu lebih, lebih spesifik ya kalau Imamusang kan juga berkulit gitu ya jadi udah pasti oke oke oke oke oke oke oke jadi seperti itu merasa salah satu cerita dari teman kita Sangin, dan juga Imamusang yang sudah bekerja di Jepang selama 3 tahun ya yeah. 3 tahun itu tuh ternyata di sana pun juga banyak cerita-cerita yang kayak gitu, apalagi tadi ternyata itu disambung-sambungin juga nyambung gitu ya. Hmm. Itu kejadiannya setiap musim, musim panas, dan kepercayaan orang itu hmm. juga kalau dia musim panas hmm. itu, uh, itu apa? Dari orang yang meninggal itu balik lagi. Rumah. Itu, itu juga. pas kita bahas musim itu juga kita pernah bahas yeah. obong juga ya yeah. sedikit ya, mungkin hmm. kita besok bahas obong juga mungkin yang lebih lebih detail lagi bahas obong nih obong masuri itu juga salah satu apa namanya uh, untuk festival yang untuk memperingati orang-orang yang sudah meninggal dan ya, rohnya kembali iya. lagi. Tadi dengan cara <coughs> salah satunya dengan cara kayak membakar, bikin perapian biar asapnya tuh membumbung tinggi ke langit. Rona itu tuh dipercaya itu tuh buat petunjuk rohnya biar nggak tersesat gitu loh hmm, biar tau jalan pulang tau jalan pulang gitu kalau tersesat kan nanti jadi penasaran iya, aduh. Oke oke oke itu tadi penasaran jadi banyak sih cerita juga mungkin yang selain dari Imam Musang atau Wisnu Sang juga ya ini kan cuma salah dua ya yang bekerja di sana gitu. Tapi ya, tapi kita kemarin pas waktu diskusi itu juga memang dari Roya Sang juga nggak ada nggak ada itu ya kebetulan ya alhamdulillah lancar-lancar aja nih ruyasan tapi kemarin makanya ini kita ngobrol yang ada pengalaman misteri. nah mungkin binatang yang menonton atau pernah ke Jepang atau pernah bekerja juga di Jepang atau pernah mengalami juga nanti bisa juga sharing ke kita melalui komen ya, Komen, komen. kita bisa diskusi di komen ternyata oh ternyata masih ada cerita lain di balik di baliknya. Seru loh kayak kayak orang kan kadang nggak mikir ya kalau ternyata tuh di balik kemegahan, kemajuan dan kemutahiran modern dengan Jepang itu masih ternyata ada banyak ya, di sini gitu loh. Mas, masih banyak cerita-cerita itu gitu dan gangguannya juga se, se itu gitu loh, kenyata itu dan tadi seperti yang dosen tadi juga sampai bergenerasi ke generasi ya itu ya Bener. makanya kan jadi senpai senpai terus ke kohai kohai dan masih mengganggu aja tapi alhamdulillah bangunannya <sukur> udah di Robbie semoga semoga <sukur> dengan itu <sukur> dia nggak <sukur> ganggu lagi sesuatu nya itu kita karena kan kita juga nggak tahu ya soalnya itu tapi yang tadi yang bingung tadi ketawanya cewek ya? Juga kita setiap gangguan itu sama atau enggak, kita juga nggak tahu gitu mungkin nggak karena itu juga tadi kan melihat background ceritanya juga bekas belut ganteng ini beli rumah murah bekas di dan katanya juga kuda kosong kurang makanya oh, enggak, enggak lagu laku itu kan terus dijual pada tahu ceritanya juga itu ya itu juga harus nyata yang tempatin Nusa, di kamar nomor satu yang buat ganti yeah. tapi itu juga itu kan tadi aku mau nyambung dikit ya sebelum kita closing ya. itu tadi kan berarti kan setiap summer ya setiap natsu ya, yeah. musim panas. nah itu apakah emang selain musim itu gak ada gangguan atau emang nggak atau, atau gimana? Enggak, Enggak. emang ada. suara-suara naik-naik suara -suara tanggapan juga gak ada. Tadi juga nggak ingat ya, itu pas kejadiannya Itu pas yang... nafsu atau oke okay. <San> Oke, okay. jadi kayak gitu Minasan Mungkin uh, ceritanya cukup uh, Sampai kita aja ya <San> Nanti, mungkin kalau kita Ada lagi, mungkin pas kaiwa besok Kita mendatangi temen kita Yang lain, kalau ada cerita pun Selain nanti, meskipun udah nggak di September, kita bisa bahas juga ya bisa Atau mungkin ada, atau ada Ya, kemarin kita udah bahas banyak nih antara antar depan. nanti kalau memang Minah sang pengen <coughs> masih pengen bahas lagi nanti kita akan bahas lagi di luar fokus juga boleh makanya jangan lupa untuk komen terus ya. ya ya komen terus biar kita juga semangat lagi bikin konten selanjutnya dan juga jangan lupa apa subscribe terus like dan juga share ke teman-teman kalian Biar ya, nanti kan, apalagi di Oktober ini biar gak nonton sendirian ya, nah, gitu, nanti kita, ya, minggu depan kita akan ada cerita-cerita misteri, apalagi mungkin kita akan bahas juga, kita akan bahas obong masuri juga bisa ya, atau mungkin kemarin si rencananya kita juga akan bahas tempat-tempat horor yes, yang ada di, seperti yang terkenal itu salah satunya yang ya, itu yang okay. Juga, okay. ya, oke ya. terkenal itu nanti kita akan bahas juga, jadi jangan lupa kita akan ketemu lagi, setiap Kamis dan Sabtu waktu... eh... jam 6 jam sore, Indonesia. waktu Indonesia Barat hanya di Kiseki Channel di edisi Spooktober dan selalu... disini Citegorene Kiseki